Sahabat dan teman-teman di channel MPAD Di hari Minggu Ceria ini Kita mencoba Masak Masakan Dengan ikan Gurami ya Ikan gurami namanya nih ya, ya. Ikan gurami Dengan hari Minggu Ceria ini Sahabat-sahabat Yang di hari liburnya Ada waktu senggang Kita akan mencoba masakan ikan gurami ini dengan apa yang kita menuju coba ayo ikuti terus di channel Emriyadi jangan lupa like subscribe dan share di channel Emriyadi ya oke saksikan dan kita butuhkan menunya ada cabai merah cabai hijau dan cabai rawit tomat dan bawang merah asam dan bawang putih dan bumbu lainnya seperti garam dan keluar acara oke okay, jangan lama-lama lagi kita capcus langsung kita olah menu di minggu ceria ini guys masak-masak di rumah apa salahnya kita mencoba masakan ikan gurami ala di channel mdd ya jangan jangan engan oke okay. Kita lanjut, jangan lupa sekali lagi di subscribe channel MBRD. Oke, okay, jangan lama-lama lagi. Oke, okay guys, bukan guraminya, rekreasi, asam, dan garam. Untuk kita proses penggorengannya, guys. ya, menyerap ya nah, setelah kita belah-belah dia diusir segini, guys. Oke, guys, ini kita masak ikan kuraminya kita goreng terus, guys. Ya. dengan gees tengguraminya samakan ya. Guys, kita nah. Ya. Kita, kita goreng jangan terlalu kering kali guys ya. Dan guraminya. Kita di karena sama capek injing kita go dancing guys ya guys, kan kurangnya kita angkat eh. Eh. Eh. Eh, kering, guys. Ini guys, ikan guraminya guys Sudah masak Kita taburi Dengan Sambal ijo nih guys yeah. Inilah masakan Ikan guraminya guys Kita goreng tadi yeah. Menu di hari minggu guys so, Oke okay guys, inilah dia Ikan guraminya sudah jadi guys Di Hari minggu Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di channel Emriyadi lagi Di menu-menu atau kegiatan lain Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys Mari kita santap Ikan guraminya guys Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang guys.